Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan notifikasi. Ya kalau di tengah-tengah pandemi gini kita menghindari keramaian Biasanya saya goes ke arah kantor bupati Bupati Rokan Hilir karena kalau kita goesnya ke arah kantor bupati begini Ini jauh dari keramaian Tidak ada keramaian jauh dari kerumunan juga olahraga adalah cara terbaik untuk meningkatkan imun tubuh jadi kalau kalian malas berolahraga dalam ruangan kalian kalau misalnya ada sepeda bisa bersepeda seperti saya tapi hindari dulu goes yang biasanya bersama bersama-sama komunitas silahkan goes sendiri untuk menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga oke okay. tetap jaga kesehatan Ya, saya sekarang di Taman Budaya, Batu 6, Bagan siapi Api Ini salah satu tempat yang bagus Biasanya orang-orang di Bagan siapi Api menyebutnya dengan lapangan arena MTQ Karena setiap ada acara kegiatan MTQ, kegiatannya dilaksanakan di Taman Budaya ini Kita sudah sampai di rumah. Oke, okay, itulah tadi jalan-jalan sore kita, guys. Kita sore hari ini. Kita sudah selesai, sudah sampai lagi di rumah. Jadi, tetaplah kalian untuk berolahraga. Ini ada orang di atas nih berolahraga nih, ya. Tuh. Ah, kan ada orang berolahraga. Jadi kalau kalian tidak mau olahraga di rumah, silakan olahraga keluar, tapi tetap hindari keramaian dan kerumunan. Tetap ikuti aturan dan anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Dadah!